terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini ke kabar pertama kita lihat di sini ada info spesial bahagia untuk kita semua para fans jangan sampai lupa untuk menyaksikan hari minggu tanggal 8 bulan 8 2021 live pukul 13.00 waktu Indonesia Barat atau jam 1 siang konser amal Indonesia tangguh ya adalah analistik kejora yang akan mengisi dalam acara tersebut live di SCTV Indosiar Channel dan video.com persahabat ya, du dukung apapun soal leslar kita tetap kompak selalu mensupportnya persahabat yah doakan yang terbaik mudah-mudahan tentunya selalu lancar dan selalu diberikan kemudahan amin ya robbal alamin Postingan tersebut, info tersebut juga telah di oleh akun Leslar, skol ofisial. Ada kalimat caption yang dituliskan, semangat hari minggu, Masya Allah persahabat ya. Mudah-mudahan saja ada kejutan bahagia yang kita dapatkan di hari minggu. Tentunya pas juga acara Cinta Abadi Leslar di Antepi Persahabat ya. Doakan yang terbaik, mudah-mudahan ada kejutan dan kabar bahagia. Dan selanjutnya kita lihat juga bersahabat Ada unggahan spesial yang mana ini adalah unggahan spesial bahagia banget Hadiah dari Lesti dan Rizky Billar masing-masing Tentunya memberikan kejutan ketika pasangannya ulang tahun bersahabat ya Sebelumnya Lesti Kejora memberikan hadiah motor mewah Untuk sang calon suami Dan tentunya kemarin ketika Lesti ulang tahun Rizky Billar memberikan sebuah mobil sport mewah dan tentunya sebuah jam tangan yang super mahal persahabat ya Ini adalah salah satu bentuk kasih sayang mereka mudah-mudahan saling melengkapi Dan tentunya mudah-mudahan selalu memberikan inspirasi untuk kita semua Farah fans Masya Allah luar biasa doakan yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Bilar Berikutnya kita lihat juga para sahabat yang mana di sini ke passionnya Dedek Lesti Kejora, perhatikan tas yang dipakai Dedek Lesti persahabat ya, tas Hermes Paris dengan seharga 182.562.340 rupiah. Masya Allah, luar biasa! Ini adalah salah satu kebanggaan untuk kita semua, para fans ya, bukan kaleng-kaleng. Lesti Tentunya, sekarang sudah menjadi artis papat atas masya Allah makin bangga dan makin bahagia. Dan ini adalah hadiah seserahan dari Rizky pilar kemarin waktu, ketika lamaran persahabatan sudah dipakai oleh Dedek Lesti Kejora. Berikutnya, kita lihat juga persahabat yang mana ada sebuah unggahan. Kita lihat di sini, unggahan kak lintar 532, menggendong Ilal, para sahabat, ya ada kalimat caption yang dituliskan dalam postingan tersebut. Kalau Ilal hilang, ini orangnya ya, de atlas kejorak waduh, kayaknya tentunya Ilal sudah bosan di rumah, pengen ikut jalan-jalan, para sahabat, ya, Masya Allah, luar biasa. Tentunya dukung terus untuk keluarga leslar mudah-mudahan diberikan kebahagiaan, amin, ya robbal alamin. Dan selanjutnya kita lihat juga ya di unggahan Rizky Bilar ketika semalam mengunggah sebuah momen spesial ketika memberi kado untuk Lesti Kejora. Hadiah spesial mengejutan bahagia. Persahabat ya kita lihat di sini banyak sekali komentar. Ada komentar Bang Boy nih, Boy William mengatakan dalam kolom komentar, Happy Birthday Day, Masya Allah ya ucapan dari Boy William. Dan kita lihat juga selanjutnya ucapan dari Itrosa yang berkomentar, "Sesuitkah so kakak, Masya Allah bersahabat?" Ya, tentunya dukungan support dari orang-orang hebat banyak sekali untuk Lesti dan Billat. Apalagi di sini kita lihat ada komentar dari Adi Sky terbaik Masya Allah luar biasa makin bangga dan makin bahagia selalu mengidolakan Lesti dan Bilar Mudah-mudahan tetap banyak orang yang mendoakan yang mendukung untuk hubungan mereka. Ke kabar berikutnya, kita lihat juga di sini ada kabar spesial yang mana ada kabar bahagia dari Indosiar untuk top 9 konser LIDA Di sini mulai hari Senin tanggal 9 Agustus 2021, dan kita lihat dalam jajaran host ada Rizky Bilar Masya Allah, mudah-mudahan saja Abang Bilar hari Senin tanggal 9 tampil di konser LIDA Pah, sahabat ya doakan yang terbaik. Mudah-mudahan semuanya lancar dan dimudahkan. Postingan tersebut telah diperoleh oleh akun Lenslar Indonesia 2020. Ada kalimat kesen juga yang dituliskan. Hai Indosiar Manian sudah kangen buat seru-seruan sama para host lagi di LIDA 2021. Tungguin mereka mulai tanggal 9 hari Senin bulan Agustus 2021 di Indosiar. Pesahabat yang jangan terlewatkan, jangan sampai ketinggalan. Tentunya keseruan di Indosiar dalam konser LIDA 2021. Dan selanjutnya yang kita lihat di sini ada sebuah unggahan dan kalimat yang dituliskan sangat luar biasa dari Bang Deary yang mengunggah sebuah postingan foto Lesti dan Bilak. Yang mana kita lihat di sini suatu kebanggaan ada sebuah kalimat yang dituliskan, kalian luar biasa, kerja keras kalian dan mimpi kalian terbayar terus, gak sia-sia. Ingat selalu bersyukur apa yang dikasih Allah, tak terjadi orang baik dan gak boleh sombong, karena semua titipan. Inilah mereka tahu dan mengerti cara membahagiakan pasangan yang masya Allah luar biasa makin bangga dan makin bahagia. Mudah-mudahan selanjutnya kita mendapatkan kejutan bahagia dan cidukan vitamin manja hari ini dari Lesti dan Rizky Bilat. Tetap stay tune persahabat ya di channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbarunya. Bagaimana tanggapan kalian silakan berkomentar Bang mengucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh